Membentang di muara sungai Tamsui yang mengalir melalui Taipei, jembatan Danjiang merupakan bagian integral dari program peningkatan infrastruktur di Taiwan Utara. Muara sungai Tamsui merupakan ekosistem alam penting yang diapit oleh pusat kota Tamsui di sebelah timur dan Bali di sebelah barat. Jembatan meminimalkan dampak visualnya dengan menggunakan tiang beton tunggal untuk menopang bentang utama 450 meter dengan jalan khusus, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki. Desainnya juga mengakomodasi perluasan jaringan dan highlight rail di masa depan di seberang Sungai Tamsui. Sebuah Sinotech Engineering Consultants dan Leonhardt, Under and Partner Joint Venture dengan Zahah Hadid Architects, tiang jembatan sepanjang 200 meter ini direkayasa menjadi seramping mungkin. Diposisikan untuk mengoptimalkan kinerja struktural serta pemandangan matahari terbenam dari titik pandang populer di sepanjang tepi sungai, lokasi tiang juga menghindari hambatan navigasi sungai. Desain Tiang Tunggal ini meminimalkan gangguan pada dasar sungai sesuai dengan peningkatan program perlindungan ekosistem muara sebagai cagar alam. Menghadiri upacara peletakan batu pertama, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menjelaskan jembatan baru akan mengurangi perjalanan antara Bali dan Tamsui di kedua sisi sungai sejauh 15 km. Menghemat 25 menit waktu perjalanan bagi mereka yang menyeberangi sungai Dengan jadwal konstruksi 68 bulan dan anggaran 12,49 miliar dolar 405,2 juta dolar Jembatan dan jiang dijadwalkan dibuka pada 2024 Sumber oleh Zaha Hadid Architects